Selamat datang di My New Homebase Kalian pasti penasaran Kenapa aku di tempat baru sekarang? Sebenarnya banyak hal yang terjadi selama beberapa bulan ini Honestly Aku juga tidak menyangka bahwa aku akan kembali ke Medan ke kota kelahiranku setelah sepuluh tahun kemudian. Jelas sekali aku berpikir akan lama tinggal di Batam hingga sudah membeli rumah di sana. Dalam pergumulan ini, aku merasa Tuhan sepertinya mengajarku tentang sesuatu. Terus terang, aku belum tahu sebenarnya Tuhan memengarahkanku kemana Tuhan maunya aku mau ambil jalan yang mana Aku ingat karena begitu bingungnya akhirnya aku berkata seperti ini Oke lah, suka-suka lah Tuhan Pergumulan yang aku alami sempat membuat aku sedikit stres dan terintimidasi Ada banyak pertanyaan yang berkecamuk di benakku Apa aku seharusnya menyerah dan berhenti? Kok aku sering mengalami ini? Jangan-jangan memang aku yang bermasalah kali ini Aku terus berjuang untuk mendapatkan jawabannya. Namun, pada akhirnya Tuhan seakan mengingatkanku untuk belajar menyerahkan hidupku ke dalam tangannya dan membiarkan otoritasnya penuh bekerja dalam hidupku. Aku yakin banyak dari kalian yang merasa relate terhadap pergumulan yang sedang aku hadapi ini. Hidup diperhadapkan pada dua persimpangan jalan Jalan yang kita ambil seakan bertolak belakang dengan apa yang seharusnya bisa kita pilih Respon pertama kita biasanya adalah langsung protes Protes terhadap keadaan Protes pada orang-orang sekitar kita Protes terhadap akibat dari keputusan yang kita ambil sebelumnya. Semakin aku protes, semakin aku merasa terjebak dan cemas. Aku menyadari bukanlah hasil yang seharusnya menjadi prioritas. Tapi bagaimana proses aku melalui jalan setapak itu karena aku tahu di dalam perjalanan itu ada Yesus yang menemani dan memegang tanganku. Apapun pergumulan yang kalian hadapi saat ini, aku percaya roh kudus yang memberikan hati yang tenang untuk memberikan respon yang benar, jangan langsung protes. Ya, yuk belajar menikmati prosesnya dan percaya ada Yesus di situ. Di samping kita, berjalan menemani kita. Jangan khawatir, Tuhan Yesus memberkati. You, you can't say